Oke okay, sahabat-sahabat kita masuk lagi di game cooking city cooking city Bilyar ya di fat 2 ini sekarang kita masuk ke itu apa di level 163 dan mudah-mudahan pada kesempatan kali ini level ke 63 ini 163 ini bisa kerja lancar Oke saudara-saudara kita mulai kita masukkan terlebih dahulu yaitu bola yang warna ungu yaitu nomor 12 Kita tarik sedikit sudah ya set dah eh, oke luar biasa Ya, selanjutnya kita nomor 14 ya yang warna hijau. Warna hijau ini kita arahkan ke lubang yang paling pojok. Di lubang paling pojok ini sepertinya sangat dalam sekali ya. Kita tarik eh, itunya tongkatnya dan kita strike. Ya, ternyata gagal. Kali ini Gagal ya, mau no kita gagal masukkan tapi tidak apalah. Itu hanyalah sebuah dari proses ya, saudara-saudara. Sekarang kita lanjutkan masukkan kembali bola yang satu lagi ini. Dan mudah-mudahan bola yang satu ini masuk. Kita tarik. yes iya, yeah. ternyata masuk ya, teman-teman. Namun sebelumnya, like and, like and subscribe terlebih dahulu video YouTube. Uh, foking ini ya. Biliar kali ini build and like, share and subrek dulu. Jangan pelit saudara-saudara ya. Karena cuman tinggal klik warna apa? huruf yang warna merah, subscribe tinggal klik dan itu sudah uh, tanda Anda sudah memberikan like atau subscribe ya, subrek subrek ya, subscribe kepada kita channel ini. Terima kasih. Kita lanjutkan bola warna ungu ya nomor 12 kita masukkan. E, kita masukkan. Iya, yeah. luar biasa. Kita masukkan lagi. Wah, ada lope di sana itu. Ada lope berarti ya. Ada poin kembali ya. Ada lope. Oke, okay. luar biasa rupanya. Nah, sekarang saya bingung mau masukin yang mana ini ya. Oke, ini saja dulu. Oh, Oke, luar biasa. Kita geser kembali. Iya, geser kembali. Dah, ah. Sayang sekali. Ah, ternyata masih ada yang masuk ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ya, ternyata masih masuk. Kita masukkan lagi. Nah, ada bonus tangan di sana. Berarti setelah saya memasukkan ini. Nanti akan ada bonus yang diambil oleh tangan tadi yang ada di lubang gitu ya Iya yeah, oke okay, terima kasih ah, diambil itu satu ya Diambil satu berarti bonus buat saya Tidak harus memasukkan bola yang itu karena sudah diambil Oke okay, kita tarik lagi Iya yeah, luar biasa sekali Strik-strik yang baik ya Ini kita dorong lagi ya Dorong lagi dorong Ah pelan saja dan ternyata Alhamdulillah masuk juga ya. Tinggal satu bola lagi saudara-saudara. Tinggal satu bola lagi. Kita masukkan. Apakah bola ini uh, apa uh, masuk atau tidak kita lihat ya. Satu, dua, tiga. Terakhir. Oke. Tepuk tangan saudara-saudara. Terima kasih dan akhirnya sudah selesai.